Dan ini kita tidak pernah tak mau lalu buang raus. Asok wali, kadang gue sholat, nanti satu serokaat ape dunga wudu si, ati ditotos si bareng lagi dunga ben mustajam lapa pangeran se ekstrim polisi sehingga kudu napa prosedur Umar tau tahu dunga dunga hidayat, tapi bapak Allah diparingi hidayat, tapi orang ngeresak enggak dunga-dunga Umar tahu dunga untuk hidayat, mengundiknya kafir preman itu pengiran ngeresak misalnya murga Umar dunga nabi, lah pula apa dunga nabi bujalah el pengiran, sing roh Musan pengvido jotos tiang di salano pengiran sing kedua ini wanton tiang pedagang Surujudabah dabah tadi nopo cara san ini kepelanan nopo sing tigo makai jaran nopo cara berikut pelana gitu okay. pokoknya pakai ada jaran aksesoris nopo jaran joshak sepatu ini sahku so. lalu itu jadi waline pengiran mengenal wirisan ngeten ya allah kalau engkau mau pergi dan butuh kuda pesan tengkuloh nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jiran bedilungo tak oh, siap nuspatu. Bodi ini bayang, apa yang harus aku sih tos? Cang kamu pangeran urabu tolu, urabu <guruh>, tolu pak. <guruh>, ini cerita di di kitab Alminanul Kubro. Cabe Allah seperti sajojotos. Dia ini carane seneng aku ya semua naik kubarno rauwes. Mencarane seneng aku ya semua naikku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk. Tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Sebetulnya kita juga sering kriminal, saya uang-uang khusus, sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agama Allah tenan. Misalnya uang agung hukum matematika, nggak nyak uang aku sih butuh pertolongan sama. Eh, doa ya kan? Umbomoh, -umbo seneng pengiran agung, maaghum, kriminal kagus yang tau sedekoh-sedekoh. Mereka alasannya jadi nulungi, agama Allah Memangnya Allah lemah sampai butuh? Mbok tulungi. Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai neoboh? Politik. Sama kan ada menghina Tuhan kan, tapi wongmu nih nulungi Allah nih ate sen, seneng yowes rau naq ma fume, bahasa ni wong seneng rau sahisah, bahasa ni wong seneng rau sa dilogika, pokoknya ngoneko ngkapan, seneng, faham sih kalau pakai teteang ngelge, malah nih sampan rau sahla ngukumi wong liobareng rau sah, lalu cukai Imam Saroni ke. Gitu mana sampai apa sholat kau belia sholat aja, apa witir-witir, apa dala'il-dala'il wah, islah kon lakon itu, apa-apa kiai ora tahu sholat kau ilmu mu sepiro, para kempek pengiranmu sepiro, orang sangat banyak ulama yang gak sholat kau padahal mencintai Tuhan, hanya inginnya ulama masyarakat sing awam kayak bakul, tani, tukang supir, tukang internet, ayo misalnya supir bis dinta penumpang terus kau sih. Bariku duhur, bariku badiah walah. Tapi berhubung fardhu tok selesai kan? Nah ini pak tak sholat C. Sholat bar, mana sholatnya cepat pak? Karena itu orang gemuk. Soalnya kau beli a Padahal kau beli duhur kesunatannya papat, badiah teh papat, duhure. Kesunatannya jama aje bujian, was. Boya uangmu mikir kebutuhannya uang akeh. Kue kiai wong anggur kiai wong asing salam templat megawa nengiain entah kau beli aja tabah salam templat ya agak l anak supir engkau opo kue tabah khusuk citram tabape rizkimu tabake l anak supir Mbok wong yo mikir saya ingin saling kiai jadi supir jangan-jangan yo di pendapat wah sebaiknya tak usah kau beli ya. Dibobongku mikir, mengandung cukuman, kete ulama sakli rukli ronai ulama, paling asfakuli umati Muhammad, sallallahu alaihi Wasallam salam, oral no sayang yang nabi koi ulama, jadi dua perilaku, yang paling awam, musti perhitung no, roce elling bapak rion, bapak nggak sarongan, kau sandok melakun, gendani tentang ika gilo, gendani wong ngomong rachelas, gendani wong rachelas, gendani wong rachelas, gendani wong rachelas, gendani wong rachelas, gendani wong rachelas, lebihnya udah itu lagi, <tuk> <tuk> to... <coughs> mm, aku nanti mati nih mati semua malaikat Israel lupa ya, ngusuk pengen mati kok ramati mati. Ya akhirnya orang gueeling, ternyata duniya umur demi mati. Kalau malah rawani mati, gue malah lucu Aku nanti mati, kok malah gue mati. Udah ini lah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu orang diingatkan mati lagi, orang diingatkan, nggak duit gue rapi penting, ngerti tak kau Berarti. Gila nggak tau, dua aja bingung nggak mau, anak nggak mau di dua aja. Nah, aku loh orang di dua malah bingung, aku malah keliru. aku orang di bingung, gua kepengen belanja. Aduh orang tua yang kepengen popok. Seringan deh guyon, bapak gua loh. Nggak nih, badai kabudet aja guyon. Jadi ini pengertian dia jenengan. Jadi ini yang eh ya, kalo wujdi bersihin, itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu, gak punya bahasa. Akhirnya aura awuran tapi ngawur, songkok banget. Senang.